Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum sini wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan salam sadi di sini, Al-Qur'an Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam iman rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kami praktikkan di uh, kesempatan kali ini adalah yang or. Oke, okay? seperti biasa yang dipasang duluan oleh kami itu yang ini outputnya jadi led ini ya yang ini anoda, yang ini katoda oke, yang anoda ke positif dipasang bagaimanapun, terserah teman-teman kami pasang seperti ini ini cabut dulu aja biar tidak mengganggu itu supply-nya ya ini yang dibuat begini karena supply-nya seperti itu ya Jangan lupa resistornya. Ya. Ini kami menggunakan yang 10K 1 watt. Ini nanti ke output ya. Pasang di sini. Oke. Okay. Dan yang uh, jelas harus dipasang juga adalah yang ini. Yang ground. Oke, okay. yang bertanya-tanya kenapa seperti ini bentuknya dan ada tanda-tanda begini silakan lihat di video-video sebelumnya. Kurang lebih seperti ini outputnya teman-teman. Ya. Yeah. Oke okay, ya. Yeah. Uh, kemudian yang akan kami pasang adalah uh, Ini Transistor yang dekat dengan output dulu Oke okay. Ini semua uh, emitor dari ini uh, Nyambung ke outputnya BCE ini bisa dibalik gini untuk mempermudah, ya. Cuma karena ini video berkesinambungan dari video sebelumnya, kami buat seperti ini. Oke. Okay. Bce, mau pasang di sini. Kemudian. Di sini di e, ini E nya ya, di E-nya ini ini ke ground. Ada resistor, resistornya eh, kami kasih yang 1k. Teman, Teman bisa improvisasi dengan nilai yang berbeda dan posisi yang berbeda. Oke. Oke, sudah. Ini ke ground. Ya sudah, seperti ini. Kemudian, yang ke basis, oke, yang ke basis sebagai inputan. Ini basisnya, pasang dulu di sini, biarkan dulu karena nanti ada kabel di sini, ya. Berikutnya adalah yang kedua, transistor yang kedua. Pasang di sini. Kemudian ada resistor lagi. Kemana? Ini inputannya. Ini inputan yang A. Karena inputan ada di basis ya, di sini. Oke, okay, biarkan saja dulu karena ini inputan. Yang harus kita padukan adalah pertama ini di out, oke? Okay. Di out kita, ya di out kita padukan dengan ini ya. Outnya ini dari emitor jadi eh, yang sini nyambung sini, ya, yang ini nyambung sini, nyambung sini kita balik begini kita arahkan ke sini oh keliru nah ini keliru kan ya Makanya harus hati-hati teman-teman ya. Sebelah sininya keliru. Harusnya di sini. Agak geser sedikit. Oke. sudah ya. Ini di E masuk ke output di sini. Kemudian yang E sini nyambung dengan E yang sebelah sini, yang sebelah Ternistor pertama yaitu yang inputan A Oke okay. Oke okay. Agak susah teman-teman Apalagi harus di depan kamera saya balik dulu, mudah-mudahan tidak membuat pusing teman-teman Oke, yang E dengan E Oke ya Tadi sempat kami skip sebentar kurang lebih seperti ini Output Ke E yang per uh, Yang B Atau transistor kedua Atau yang dekat dengan Ini Kemudian E sini Nyambung dengan E yang sebelah sini Oke Seperti ini ya Jelas kan teman-teman ya Emitter dengan emitter Sekarang sudah Nyambung sekarang kolektor dengan kolektor Harus disambung juga Oke Kolektor dengan kolektor Sebelah mana Kita Gunakan ini ya Kolektor dengan kolektor ya Sebelah sini Oke, kolektor dengan kolektor ya, yang ini dengan sini ya, sembuh seperti itu ya, teman-teman. Ya, oke, ya, lihat dari atas seperti itu. Kolektor, uh, ketemu dengan kolektor, emitor, ketemu dengan emitor. Uh, kemudian tinggal ini, tinggal uh, power supply-nya ya, supply-nya dari penggabungan antara kolektornya ya, bisa dari situ atau dari sini ya itu langsung ke VCC atau ke 5 volt teman-teman bisa langsung seperti itu. Oke, okay. tinggal kita uh, memasang untuk inputannya. Ya ini inputan untuk yang uh, A dan sebelahnya untuk yang B yang input b ya semuanya sama-sama ngambil basis ngambil di basisnya transistor ini cuma di apa eh, digunakan eh, pelindungnya itu resistor 1 k seperti itu oke mari kita uji coba teman, -teman. kondisi awal itu semua di nol ya, baik yang a maupun yang b di nol kondisinya itu eh, mati seperti itu ya, gak usah dipasang dulu ingat ya ketika tidak ada <coughs> tidak ditancapkan di nol inputannya itu sama dengan di nol gitu maksudnya ketika eh, dicabut atau eh, berdiri bebas ya bebas seperti itu kabelnya tanpa inputan apa-apa itu sama dengan nol Dibacanya nol oleh rangkaian ini seperti itu. Oke, okay? <tuh> mari kita hidupkan. Ketika inputannya sama-sama nol, -sama maka outputnya nol. Oke, okay? <tuh> nah itu. Berarti rangkaian ini benar seperti itu. Kemudian kita akan dicoba. Dimulai dari yang uh, ini yang B ya. Yang B kita kasih. Satu, maka outputnya adalah satu. Jadi, ketika ada salah satu saja, ini ya eh, satu, maka outputnya satu. Kembalikan ke posisi pertama. Sekarang yang A kita pindah ke 1 ini posisi kedua ya. Kalau yang tadi itu posisi ketiga, teman-teman ya. Nah, ini outputnya satu atau menyala seperti itu. Oke okay. Ini posisi kedua di tabel itu, seperti itu Oke, okay, untuk selanjutnya uh, Akan Dicoba lagi, seperti itu Ya, Yang B ini akan kami Masukkan ke ini Ke satu Oke okay. Oke, okay, untuk selanjutnya uh, Posisi yang B Akan dimasukkan ke yang satu, Nah ini hidup ya, seperti itu Oke okay, ya teman-teman ya Jadi OR itu Ada satu saja inputan yang nilainya satu Maka dia uh, nilai outputnya satu Seperti itu Oke okay. Terima kasih